apa yang budget sepatutnya hang letak untuk starting buat FBS Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasi Amron. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan tak kata stay at home pun tak boleh, dah tak boleh sebab kita dah kena PKP apa yang dah yang tahap terakhir. So, yang eh, kebebasan sikit lebih kelonggaran. So, semua jaga diri lah baik-baik sebab PKP dah tamat bukan tamat dia dah diberi kelonggaran so aku harap tak mau lagi kes baru ni Okey so aku nak teruskan straight to point hari ni aku nak cerita pasal sebab aku selalu sangat banyak dapat soalan Yasin berapa nak letak bajet patut ke aku letak 5 ringgit patut ke aku letak 30 ringgit so aku banyak sangat orang tanya so aku nak terus aku nak terus nak tunjuk hampa berapa yang bajet sepatutnya hampa letak untuk starting buat FBX ok dan hampa kena tahu apa itu bajet dalam FBX lah <laughs> ok first of all macam biasa kalau dalam YASI Ambron aku akan letak seminimum yang mungkin dan aku selalunya letak RM4, RM3, RM6 sebab apa Esalah salah <laughs> so ok first letak bajet hampa dulu daily, dia bajet hampa kena tahu. dalam FBX ada dua jenis bajet satu daily budget, satu lagi lifetime budget. apa beza daripada dua ni daily budget setiap harilah X kanan. kalau hantar RM3 3 hari lah eh, setiap hari RM3 dia tolak RM3 dia tolak tapi kalau letak lifetime budget, sama juga cuma hang kena letak RM3 dalam masa untuk berapa hari seminggu so kena kali tujuh lah RM3 kali tujuh RM21 so hampa kena letak kat sini RM21 Contoh, macam tu. Tapi, tak ada lah RM21 sekarang. Okay, so, daily budget ni senang sangat. Straight to point. Dan banyak video aku, banyak daily budget. So, aku nak tunjuk lifetime budget. Apa beza dia dua ni? Okay, kalau lifetime budget, cuba tengok. Uh, ni, at ni dia run sebulan. Kalau bila pertekan lifetime budget, dia akan keluar at scheduling ni. Dia akan keluar option untuk run at on schedule. Maksud run at on schedule. So, hampa akan nampak satu notification merah kat sini. Pertekan continue. Bila pi Scroll ke bawah Dia ada masa Jam Untuk hampa schedule Ads sampai nampak Kat sini yang paling best Sebab kat sini hampa akan Letak waktu-waktu Paling prime time Waktu orang yang Spend time dekat Telefon Smartphone Sebab aku punya style Aku akan target smartphone So Katakanlah Sekarang waktu buka posa Buking 7 6 7 5 6 7 8 Ini 5 6 7 8 Waktu ni waktu orang paling suka spend time dekat telefon sebab orang dah tunggu buka posa dan semua kat situ. So, itu kelebihan kalau guna lifetime lifetime budget. Okey, betul. -betul. Ah, lifetime budget. Tapi hampa kena ingat, aku pernah buat lifetime budget Dek competition dia sangat tinggi sebab bukan hang seorang sahaja buat FBX waktu tu. Hampa kena ingat tu. Tu kekurangan dan kelebihan lifetime. Kelebihan lifetime hang boleh target waktu bila ad sampai keluar. So bagi contoh kalau hang letak paling minimum, kalau letak RM4, hang boleh control. Ads hangpa keluar waktu bila saja. Kalau tak daily budget dalam masa sehari dia akan keluar. Lompat jam ads sampai akan keluar. Dia akan jadilah orang-orang yang berkenaan. Cuma kalau lifetime hang boleh target waktu dia keluar. So Aku harap video ini bermanfaat. Kalau siapa rasa bermanfaat, boleh tolong share dan aku akan buat dan ia akan memberi semangat pada aku untuk terus buat next video akan datang. Okey, itu saja dari aku. Jangan lupa subscribe Yesyron dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay stay at home #stayathome. Putui kan nak kain COVID nanti. Ya. Yeah.